Waduh, oba oba oba oba kawan. Aduh, Aduh kau kau Aduh, kaki. Ada ada ada ada HP udah diambil. Betul ho? Inilah kakak camat. betul lagi bang nggak lihat ini terjadi nggak? itu Itu mohon. Itu Itu กูเจอเนี่ยโอ้มานี่ <coughs> <coughs> <coughs> Coba pergi. Oh, mau saya yang alih sendiri terus ya? Enggak. Sudah benar tadi. Duduk mena, duduk, duduk, duduk enggak? Ya. Tenang. Oh, payah. Oh, ada. Masalah. Udah jalan-jalan, jalan-jalan. Sudah ya? Udah diam terus. Dah, Papa. Nak, nak, kenapa nangis? Ayah ada 2 belum pulang Oh gampang itu nanti kita cari sama-sama Udah jangan nangis lagi diam ya Coba kalian lihat ayah di sana. Biasanya kan ayah duduk di sana kan Coba tadi Ayo Selamat kita di dalam Di sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang Apa Pokoknya, Hah? Oh, yang nampak tu yang? Kenapa yang tanya ayu, saya kau? pun ada yang pas nih ya, siapa yang pas? Jom lu udah berhari-hari, udah berbulan-bulan pun Alhamdulillah Ya Allah Kok bilang hantu apa ini? Kau udah cantik macam ini Kok kok kok? jangan itu. Kita tahu orang Cantik Udah kayak gini alamak Apa lama dia liat aja Tidak pernah bilang kalau kita bilang bodi, penampilan langsung rupa-rupa kita lewat? yang paling Kita ayah. Macam <laughs> uh, mana orang? Pak Guru. Oh, Pak Guru yang nak anu matanya? Anu? Hmm. Uh. Oh, Pak gurunya, yang bunuh lelong kalan ini dia. Tengah nalang janda. Beg begah-begahnya. Memangnya lelong kalan. Oh, jadi bunuh matanya? Uh, Haa. Tamik bulam tengah. Tak, ya, tamik bulam tak? Da, tak, tak. Nak, nak, nak beg ha. Ya, Haa? Haa? Huh? Huh? Ya, yang pakai dendam Nah, coba ada main di tempat lain. Mama. Kata ya itu, Dek? Iya, Ma. Sudah udah mati ya? Mama mau bikin buatnya? Ya. Ini udah? Hai, dia. Nah. Hai, ndo. Todang ikut. Todang ikut. Loh. Sudah, dapat sudah Tadi dia buat yang dah Oh ma! pak guru. Pak guru anak raya anak mata. Terima ya itu nah, tabrak ala semua tuan abang di belakang itu iya katanya kerja siapa kekinban tidak tahu lagi tahu nggak ini siapa Tau, ini aku tahu ini pacaran tahu pacaran sayang maksudnya apa sih ya. tadi Jua siapa benar tadi itu siapa ini siapa, Tau, Tau, tempat tempat siapa?